buat teman-teman semuanya di mana pun berada semoga selalu diberikan kesehatan badan jasmani rohaninya amin juga semoga selalu diberikan rezeki yang cukup ya teman-teman amin buat teman-teman yang sedang menunggu panggilan di kapal semoga cepat ada panggilan ya amin dan juga buat teman-teman yang sedang ambil sertifikat semoga cepat kelar yang cepat melamar di perusahaan kapal juga, Amin. Buat teman-teman semuanya, mohon doanya ya, uh, biar channel saya ada perkembangan kemajuan sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman, barangkali teman-teman mau. Kerja di kapal insya Allah ya teman-teman bersama saya Saya bantu ya Saya hanya bisa bantu untuk Teman-teman eh, biar Kerja itu di kapal gitu ya teman-teman Untuk melamar apa Masukkan lamaran ke kantor perusahaan saya Nanti saya bantu masukinnya gitu lu ambil sertifikat yang belum punya sertifikat teman-teman bisa ambil dulu di STIP ya di Jakarta di Marunda sekolah tinggi maupun pelayaran oke okay. terima kasih sudah hadir bang tutorial oke okay. Ftoy 1234 terima kasih sudah hadir Barangkali teman-teman ya, biar saya ada teman ini Banyak teman dari Indonesia ayolah lah, mari merapat Bareng-bareng kita kerja teman-teman Ini saya sekarang lagi jaga Jaga sore nih Dari jam 11.30 nyampe 15.30 Begini aja duduk Nyantai teman-teman duduk aja kerjanya Oke, hey, kita lihat aja keadaan. Nah, ini nya ini saya balikin kameranya dulu ya. Di sini Oh, udah jam 2 kurang 14 menit. nyantai kerjanya. Slow slow. Nah, dingin ini ada hasilnya juga ini teman-teman yang harus diperhatikan nah, hajit ini ya frekuensi kilowatt kilowatt ini diperhatikan teman-teman Ada ini buat sirkulasi, buat sirkulasi dari air laut nih. Nah ini pakai pompa ya, pakai pompa teman-teman. Ini diperhatikan. Oh, 45 kilo. Pakai DSK, diperhatikan. Itu aja teman-teman. Kalau udah di kapal, nggak bingung teman-teman santai aja. Nah, ini juga harus diperhatikan ini. my engine, my engine, fresh water uh, standby. ini buat terangkat cylinder head, cylinder liner, my engine. jadi dipanasin. nah ini mesin induknya ini penorong kapal, penorong kapal. ini mesin induknya di luar tuh. Uh, teman-teman ada 8 silinder lumayan lah cukup cukup gede juga oke saya kembali duduk duduk-duduk aja ah, mantap nyampe ini dari jam 11 tadi ya Terus, nah, sekarang buka-buka HP aja. Ini enggak ada perwiranya. Nah, untuk pengambilan sertifikat, dibahas pak. Uh, Oke, okay, siap. Coba masih muda, mau dibang. Ayo, waktu Tutorial uh, biar gabung sama saya. Ayolah, merapat di kapal kalau punya keahlian kayak abang santai dia ini kalau sudah punya kalian ini nyantai aja gini bakta nah, duduk slow kerjanya gaji, gaji bersih gaji cukup Hai kudin pro semoga sukses selalu Oke okay, sama-sama saudaraku ya sertifikat ngambil di STIP kawan-kawan uh, ada beberapa yang harus diambil disitu nanti buat rating persyaratan ada ya BST, SCRB FFK AFP uh, kalau mau ke luar negeri ada tambahannya uh, kalau mau kerja di tanker nih kayak saya di sini ada tambahannya BOCT, basic oil training uh, tanker Terus ada SAT, SDSD, itu aja, paspor sama buku pelaut. Tambahannya tiga itu. Nanti bolehlah teman-teman. Oke, okay. saya bantu. Oke. Okay. Nanti, teman-teman. Nanti bisa sambil konten, teman-teman. Konten. Oh, kalau. Kontennya nggak lakukan kan, tetap digaji sama kapal usang kapal digaji masih tetap dapat gajian biarin aja kalau konten belum laku siapa tahu suatu saat kontennya meledak gitu teman-teman, fatal. Step by step, perlahan-lahan. SD, SCRV, FFA, AFF uh, kalau di lokal di Indonesia ya itu cuma lima sertifikat cukup kalau ke luar negeri ada tambahannya ada 8 atau 7 tuh tambahannya SAT, SDSD terus kalau di kapal tanker BOCT basic safety training tanker oil tanker uh, BOCT uh, itu teman-teman buku pelaut paspor itu wajib itu teman-teman nanti saya bisa bantu untuk masukin lamarannya ke kantor ya teman-teman itu saja kalau teman-teman untuk ambil sertifikat Mau ke STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, boleh, mau ke BP3IP, boleh, gitu teman-teman Jangan melalui lokal, masuk aja ke itu tempat sekolahannya, teman-teman, gampang, gak susah-susah amat. <tuh> ya semangat selalu kerja uh, ini kalau nggak ada nggak ada kerjaan teman-teman duduk aja tuh ngelihat-lihatnya aja lihat apa ampernya kilowatnya macemnya sate gitu ini kapal keadaan lagi lagi muat nih muat Sembikal teman-teman nggak tahu sampai jam berapa selesainya buat sembikal saya cukup lumayan dua jam tadi tuh dalam buka-buka lain aja bareng-bareng. Sebetulnya sih ingin ngajak teman-teman banyak biar banyak orang Indonesia tuh di Korea intinya saya nggak jauh dari area ya kerjaan di mesin karena saya profesinya di mesin, di mesin di kapal ada dua departemen teman-teman teknik sama nautik. Kalau nautik kerjanya tuh di, di luar di sana bagian D. Saya di permesinan. ya betul ngambil tiket aja di STIP eh, betul eh, pengambilan berarti kita sekolah dulu ya berapa lama dulu ya teman-teman untuk BST nya aja BST satu minggu tuh BST basic, basic set training BST itu satu minggu BST nya aja tuh satu sertifikat satu minggu SCRB kurang lebih itu saya ngambil tahun 2012 tahun 2012 waktu itu satu minggu BST harganya dulu 800.000 per sertifikat teman-teman murah lalu SCRB ah SCRB lupa saya tiga hari apa empat hari itu empat hari mfa sama lah tiga hari empat harian ya, itu mfa WST cb mfa aff nggak oh, tahu tuh ada yang dua hari ada yang tiga hari lupa lagi teman-teman 2012 ribu dua saya ngambil teman-teman bisa buka di google searching nanti di situ ada deretannya tuh banyak teman-teman sekarang kan Tahun 2022, jadi sudah 10 tahun saya ini. Nah, belum kabar informasinya belum ini. <tuh> Mungkin ada perubahan. Sekarang harga juga kayaknya agak naik teman-teman, kayaknya harga. Tapi satu bulan gaji balik lah, balik modal. Pokoknya ngambil siapa tingkat nggak usah dipikirin. Nanti uang itu kembali lagi teman-teman. Jangan khawatir, kalau di kapal bisa Bisa kembali lagi, uangnya terganti Mungkin Satu bulan Dua bulan Satu bulan teman-teman selesai Satu bulan lah selesai, sambil nyantai Nanti ada pos-posannya Satu hari Macam-macam tuh Ada yang puluh 30000 ada yang puluh 50000 Kalau yang pakai AC di atas per hari itu karena kalau saya kan dari Banjar tuh Ciamis jauh jadi saya tuh nginep di Jakartanya ngambil yang harian mau bulanan boleh kalau keadaan kita jauh bulanan teman-teman boleh kalau ditanya deket daerah ke Jakartanya harian aja ngambilnya harian aja atau PP pulang pergi nah, dari pagi sekolahnya tuh nyampe sore, nyampe sore jam 3 jam 4 sore tuh, dari pagi kita belajar, belajarnya tuh, belajarnya juga asik enjoy, banyak happy lah, banyak gak terlalu tegang, bareng-bareng satu kelas, satu kelas, banyak orangnya tuh satu kelas ada berapa orang gitu. Ya, begitu teman-teman nanti saya kalau bikin tutorialnya ada di kamar tuh lupa ini nggak bawa contoh sertifikat- sertifikatnya hmm. saya berapa yang ambil habis berapa? lupa teman-teman saya tuh agak boros juga orangnya. Mungkin kalau hemat ya satu sertifikat dulu kan 800 itu. 800 satu sertifikat, ada yang 500, ada yang 750 tuh per teh beda-beda teman-teman. Cuman saya agak agak boros waktu itu. Minumnya, makannya agak royal nya nggak bisa hemat. Gitu. Jadi saya kurang lebih itu 20 ada 20. Terus ada sertifikat yang agak mahal tuh teman-teman sekolahnya berapa tuh lama ya dua minggu apa satu bulan tuh yang satu sertifikat buat ya buat kerja ke luar negeri <tuh> 5 juta satu sertifikat ada yang 5 juta tuh rating rating Apple rating deck rating engine ada itu namanya tuh agak cukup lumayan 15 mungkin sekarang ya megang aja 15 juta mudah-mudahan enggak sampai 15 juta karena saya habis 20 juta tuh boros nginepnya pingin pakai AC makannya agak royal Nur Jogja di home uh, mata live streaming di dalam lingkungan mesin Terima kasih <guluh> ini agak gemuruh kayaknya ya kawan-kawan karena memang saya lagi di control room itu kamar mesin lagi jaga daripada bete saya live aja ini teman-teman gitu minta maaf agak Suara mungkin agak gemuruh-gemuruh kedengarannya sama teman-teman ya, mohon maaf, nggak apa-apa teman-teman, dimaklumi ya. Oh iya oh, Pak, saya pernah patah tulang kaki, apa masih bisa ya? Biasanya harus sehat jasmani dan rohani atau bagaimana, kawan? Kalau patah kaki, kawan-kawan kira-kira bisa berjalan? Kan di kapal ini, nggak lari, larian kerjanya itu nyantai. Kerjanya kalau ada kerjaan, ya kita kerja, tapi nggak lari, larian cuman umpamanya, kalau orang mesin agak ngangkat-ngangkat, ya besi-besi 5 kilo, 10 kilo, kan gotong royong. Nah, itu teman-teman, kayaknya bisa aja yang penting, teman-teman bisa jalan kaki biarpun pernah setelah jalan kaki normal teman-teman bisa ngangkat-ngangkat kira-kira 5 kilo sepuluh kilo aman nih nggak masalah itu, itu, itu ada teman saya ininya bekok tuh ya naik joint bekok begini teman-teman tangannya bekok ya kerja juga di kapal sekarang ada Uud channel uh, Uud teman teman Wah ini artis teman Terima kasih teman teman dari Hongkong Oh dari Hongkong ya Mbak Uud Oh ya lupa saya Dari Hongkong pakai mikrofon teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman ini teman teman teman teman teman teman teman ini teman beli mikrofon yang dicantolin ke sini tuh belum rencana mau beli rencananya Enggak. mau beli satu ini lagi dipotorun keadaannya sih itu tahun ini pakai headset mikrofon telinga nggak tahu ke, di sana jelas nggak ini pakai yang begini pak Umud uh, Namanya siapa Mbak? Siap nantap penjelasan izin kami dulu Oke kawan, ya sholat Tuhul dulu Di sini udah jam 14.00 Oke Selamat berjamaah Terima kasih kawan ya tetap semangat, utamakan keselamatan kerja nih ya. Terima kasih. Hmm. Oke kawan. Untuk live sekarang, cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah nonton ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bermanfaat ya. Apa yang saya punya pengalaman tentang ilmu pekerjaan di kapal. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye-bye.